narasumber kita kali ini adalah Dokter Dokter Ida Safitri Laksanawati. Uh, beliau adalah Dokter Spesialis Anak Konsultan. <tuh> uh, apakah Dokter Ida bisa cerita sedikit tentang uh, apa namanya topik disertasinya? Ah iya. Ya, motivasinya apa, kenapa pilih topik itu, dan lain-lain. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Serang sekali ini saya diundang di podcastnya Mas Gunawan. Uh, baik, tentang disertasi. Uh, disertasi saya tentang... Orang awam sih demam berdarah gitu ya, tapi sebetulnya uh, dengki infeksi, infeksi dengki. Uh, mengapa gitu? Karena sebetulnya setelah saya lulus... Uh, dokter, kemudian saya bekerja sebagai dokter PTT kan di Gunung Kidul. Uh, sebelum saya memasuki pendidikan spesialis, saya uh, apa <coughs> sengaja ya waktu itu karena apa ya ini kan kondisi setiap orang kan beda-beda. Jadi waktu itu suami saya baru kembali dari pendidikan S3 di luar negeri. Uh, saya juga baru selesai Puskesmas itu ya belum cukup lah sangunya buat spesialis jadi ya sambil suami saya juga berkesempatan ini apa kayak menata kembali gitu ya karir setelah kembali dari sekolah di luar negeri nah saya uh, ini uh, sedang dicari juga saya mengajukan uh, diri untuk menjadi asisten penelitian hmm. research assistant untuk Studi denggi waktu itu ada studi hmm. denggi kerjasama antara FKUGM dengan NAMRU hmm. masih ingat kan mas kenawa yeah, yeah, yeah, NAMRU ya yeah, yeah, yeah. NAMRU Jakarta kebetulan uh, apa principal investigator itu adalah Prof Taryo dan Prof hmm. Jufri yang beliau, beliau berdua adalah di uh, kesehatan anak saya direkrut sebagai uh, research assistant gitu ya dan apa kayak manager lapangan di riset tersebut, risetnya cukup besar ya selama dua tahun lebih ya, kita melakukan penelitian uh, untuk melihat uh, sero serologi dari anak-anak di kota Jogja ya terkait dengan uh, antibodi jenggi, sekaligus juga melihat bagaimana pola pencarian uh, pertolongan kesehatan dan seterusnya itu, itu prospektif tadi dan itu adalah uh, keterlibatan saya pertama kali uh, dalam satu riset yang cukup besar uh, dan ya saya saya ini sekali ya, sebenarnya senang karena uh, publikasi dari penelitian tersebut dipublish di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene oh. dan ada, saya, nama saya ikut ya karena ya, saya ya. terlibat di dalam, ya, ya. di lapangan yang meskipun ya. uh, <coughs> co ya, tapi bagi saya itu Uh, satu hal yang pengalaman yang sangat baik dan memang saya tertarik ter uh, untuk mendalami kesehatan anak dan ketika kemudian saya direkrut sebagai staf kesehatan anak maka divisi yang saya kemudian saya ini adalah uh, infeksi dan penyakit tropis itu dan uh, saya apa ya? <tuh> Terus-menerus, gitu ya. Artinya, sejak itu saya, meskipun tidak uh, terlibat uh, langsung karena sempat ada jeda ketika saya mengambil presidensi, saya tetap tertarik dengan uh, penelitian yang terkait dengan dengki, mengembangkan penelitian penelitian, dan terlibat dalam networking penelitian dengki. Sehingga, uh, pada akhirnya uh, saya memilih bahwa disertasi saya juga related to dengue, karena waktu itu saya sedang juga menjadi. Uh, apa ya uh, country PI gitu untuk multi center study uh, perspektif mengenai denggi intinya kita ingin melihat <tuh> uh, gimana sih sebetulnya apakah bisa ya di di awal awal gitu ya di early stage dari apa gejala denggi itu kita bisa memetakan mana yang denggi dan mana yang bukan denggi ini menjadi hal yang Penting karena Indonesia itu banyak banget penyakit-penyakit yang mirip ya, denggi, ya. gitu kan? Ya, ya, ya. Mereka kejalannya saling overlapping, gitu. Dan di lapangan memang sering juga membingungkan, ya. Uh, ini denggi atau bukan, ya, Karena kalau hanya berdasarkan klinis saja, itu uh, tidak mudah. Ya, kejalannya sangat variatif, ya, ya. gitu ya. Sangat lebar spektrum klinisnya itu. Nah, sering itu hingga kita waktu itu mencoba dengan uh, diikuti oleh delapan negara ya di uh, Asia Tenggara dan di Amerika Latin karena kedua kontinen ini adalah penyumbang terbesar kasus dengue di global. <tuh> Hasilnya menarik nanti sebentar lagi akan uh, akan eh, yang yang multi center gediknya ya. Hmm. itu akan akan akan publish gitu ya di di mudah-mudahan di Lancet Global International oh. Health. Oke, okay, okay. <tuh> tapi butuh, butuh waktu lama oh, yeah, karena yeah. kan melibatkan banyak negara dan yeah, yeah. apa sakit off studinya juga berbeda-beda, jadi agak lama gitu. Yeah. Menarik. saya <laughs> gitu tanya kenapa dengki ya karena oh, yeah. saya memiliki apa apa <tuh> permulaan terlibat di studi itu. Bagaimana perkembangan vaksin untuk denggi itu? Kan sebenarnya sudah yeah. ada usaha untuk ke arah situ ya? benar itu finally gitu ya setelah lima puluh tahun lebih bahkan ya karena dengki kalau di Indonesia kan pertama lagi tahun enam puluh delapan tuh yeah. dilaporkan di, di Jakarta di Surabaya tapi kalau di tempat lain mungkin tahun enam puluh tigaan saya rasa ya dengki akhirnya di tahun dua ribu tujuh belas ya hmm. waktu itu <tuh> sudah di, apa, diberikan izin dan <tuh> mendapatkan persetujuan Pertama, the first uh, dengue vaccine ever ya, yeah, after 50 years hmm. gitu, yeah, yeah. adalah uh, vaksin apa hidup yang dilemahkan, yang bisa meng-cover keempat serotype dengue. Uh, tapi memang apa ya salah satu keterbatasannya adalah dari apa, clinical trial-nya menunjukkan vaksin ini di Indonesia hmm. uh, License-nya itu rekomendasinya masih untuk kelompok usia 9 tahun sampai 16 tahun saja. Dan itu pun uh, <kuh> bisa diberikan kalau kita sudah mengetahui status apakah dia pernah terinfeksi. Jadi sebaiknya sudah sero positif baru diberikan vaksin. Oh. Nah, ini jadi agak agak apa ya? agak sedikit membatasi Uh, kemudian apa implementasi pelayanan uh, vaksin ini ya karena kan berarti uh, populasinya juga sangat terbatas yeah. di usia itu dan kalau kita mau memberikan vaksin ini misalnya nih saya sebagai dokter anak saya harus mengetahui dulu apakah anak tersebut sudah pernah terpapar kalau tidak yakin orang tuanya waduh nggak inget gitu ya pernah nggak ya karena dingin sebelumnya berarti kan saya harus melakukan pemeriksaan antibody dulu nah ini menjadi tantangan ya karena berarti kan harus ada pengeluaran biaya ya, ya, ya. sebelum nah bahkan kalau dia tahu bahwa dia belum pernah kena dengi malah nggak bisa divaksin ya, ya. <laughs> kan jadinya begitu ya, ya, ya. nah ini jadi ya yeah, uh, itu challenge-nya seperti itu tapi in the pipeline gitu ini udah ada beberapa kandidat lagi yang nanti akan akan mungkin dalam waktu yang tidak tahu lama mendapatkan apa e, izin edar dan seterusnya mudah-mudahan iya. Ya. kalau dulu dulu sekali ini waktu masih ya. saya kuliah itu e, penderita dengue itu kebanyakan anak-anak aja -anak dulu benar betul <tuh> banget tapi sudah bergeser mas Gunawan. Ya. jadi ya. sudah ada apa publikasi-publikasi terakhir sekarang ini sudah bergeser ke usia dewasa dan proporsinya sudah hampir sama hmm. jadi kalau untuk insiden kejadiannya sudah hampir sama antara dewasa dan anak, tetapi angka kematian masih lebih tinggi pada anak, gitu. Oh, lebih tinggi ya? Lebih tinggi pada anak, iya, betul. Tapi sudah mendekati ya. nol ya, sudah kecil sekali sebenarnya. Iya, yeah, Betul. Ya, yeah, kita dalam beberapa tahun terakhir ini sudah bisa mempertahankan pakai uh, fatality rate itu di bawah satu ya, nol. Yeah. Yang terakhir saya rasa sekitar 0,6 persen, tetapi ada tetapinya. <laughs> tetapi begini loh di Indonesia itu laporan kasus cenggih itu kan berdasarkan uh, apa hospital surveillance hmm. ya kan. Jadi yang dilaporkan sampai ke Kementerian Kesehatan itu adalah berdasarkan laporan rumah sakit. Oh. Ya. Yeah. Padahal kita tahu ya seperti COVID kemarin lah Mas yeah, Gunawan, yeah. Sebetulnya. Uh, uh, uh, yang proporsi terbesarnya adalah orang yang asimptomatik, OTG. Yeah, yeah. Yeah, yeah. bagian lagi adalah yang gejala ringan. Yang masuk rumah sakit, kan hanya yang bagian kecil tuh, yeah, yeah. di ujung dari gunung lah. Yeah. Gitu. Sama, tinggi pun seperti itu. Nah, hanya masalahnya yang dilaporkan sampai ke Kementerian Kesehatan, dan itu dilaporkan secara resmi, formally reported ke WHO, itu berdasarkan uh, laporan rumah sakit artinya uh, adalah yang kita laporkan itu sebetulnya belum seluruhnya gitu ya. Jadi yang mereka-mereka yang tidak bergejala uh, tapi sudah terinfeksi atau bergejala ringan saja dan mereka hanya sampai di puskesmas mungkin sampai di klinik-klinik yang -klinik, nggak membutuhkan perawatan itu jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Jadi kalau sekarang ini Peringkat kita itu mungkin nomor tiga atau empat ya, secara global masih di bawah negara-negara Amerika Latin. Tapi sebetulnya kalau nanti semua berkesempatan diperiksa, hmm, kita pasti deh juara dunia. <laughs> Tapi gitu. bukan kalau case fatality rate-nya kan memang tidak juara dunia kan? Enggak, enggak. Tidak, oh, yeah. ya. Ya, karena ya, memang. Hanya, betul, jadi hanya... Untuk menggambarkan burden itu sebetulnya yang sekarang kita laporkan itu ya, ya, ya. apa kan WHO mintanya itu ya, ya. harusnya adalah the true burden gitu tapi ya ini belum belum sepenuh belum ya, sebetulnya ya. gitu masih banyak yang tidak terlaporkan gitu ya Iya ya. ya. Kalau untuk masyarakat yang penting kan case fatality rate-nya itu. Ya artinya ya betul. Ya. Karena uh, untuk mencegah, boleh sakit kan, gitu tapi ya, karena untuk mencegah mm -hmm. ini kan sangat tergantung oleh lingkungan dan perilaku masyarakat itu. Jadi uh, kalau yeah. negara seperti Kuba Betul. bisa berhasil mengontrol nyamuknya dan centeknya dan lain, -lain. tapi mm -hmm. di Indonesia kelihatannya yeah. masih susah. Ya, Kuba memakai memakai pendekatan yang lebih uh, top down dan sangat ini ya. Kan kita juga masih ingat tuh dulu di Kuba dilakukan gerakan-gerakan mirip-mirip zaman malaria gitu kan Mas ya yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, uh, uh, yeah. <tuh> Kita sementara pendekatan kita ya saya rasa beda juga ya karena negaranya beda. Kita kan negara kepulauan yang kondisinya juga sangat berbeda dengan uh, satu Jawa dengan di luar Jawa misalnya seperti itu. Dan mungkin pendekatan-pendekatan belakangan kan yang lebih ingin apa, memberdayakan atau mengikutsertakan uh, community participation gitu ya. Jadi kita berharap <tuh> kalau ya dulu memang semua apa ya uh, bergantung pada Kementerian Kesehatan melalui ya misalnya pada Jumantik dan sebagainya. Tapi juga kita mengetahui bahwa itu tidak selalu berhasil begitu ya karena terus masyarakat menjadi tidak aware, gitu kan, kalau yeah. di lingkungan mereka ada yang kasus denggi, ternyata tetangga-tetangga dalam survei jentiknya juga masih tinggi, oh lah ini petugas kesehatannya enggak ini, nah padahal itu kan harusnya menjadi jawab kita, gitu ya, kita harusnya seperti itu, nah itu, itu yang sebetulnya diharapkan mungkin dengan pendekatan-pendekatan belakangan ini kita ingin lebih mengaktifkan, tetapi memang tidak mudah Ya mudah. Ketika kasus dengue itu sudah reda, orang menganggap oh, serah popos, sehingga lupa lagi yeah. Yeah. untuk secara apa? berkesenambungan, ya berkala melihat. Nah, ya sekarang ada program apa? satu rumah satu jumantik dan harapannya kan setiap rumah itu bertanggung jawab, mereka menunjuk satu orang anggota keluarganya yang bertugas untuk memantau jentik gitu ya, tidak terlalu bergantung pada kader gitu, tapi uh, studi yang ada tampaknya ya belum sepenuhnya berhasil dan sekarang justru kita mengembangkan apa faktor kontrol uh, yang lain yang yang lebih update gitu ya. <laughs> ya kalau dari sisi <tuh> apa mungkin keterlibatan ya tapi Terusnya untuk melakukan penyemprotan itu kan sesuatu yang sebetulnya belakangan sudah makin kita tinggalkan kan hmm. kita pendekatannya kan tidak lagi seperti itu gitu ya tidak kemudian dulu kan mungkin mas guna masih ingat kita melakukan penyemprotan sebelum masa penularan ya fogging yeah. fogging SMP gitu ya kemudian fogging fokus ketika di satu wilayah yeah, yeah. ada kasus kemudian dilakukan penyemprotan di situ gitu ya ya macam-macam ada yang sekarang mensyaratkan kalau ada dua kasus masuk rumah sakit atau ada kasus meninggal, kemudian fogging, fogging masih dilakukan, tetapi sangat selektif ya, karena kita tahu juga uh, sudah banyak penelitiannya bahwa uh, apa fogging, penyemprotan itu juga di satu sisi memberikan dampak adalah resistensi hmm. ya terhadap obat-obat insektisida uh, dan itu di Jogja misalnya, ya, saya mengambil contoh sudah ada studinya bahwa Nyamuk nyamuk uh, Aedes aegypti itu sudah mulai resisten terhadap uh, apa kandungan obat yang dipakai sebagai uh, sarana untuk fogging. gitu. Nah ini kan <tuh> dan dia agak tidak ramah lingkungan kan sebetulnya memakai pendekatan itu. Gitu. Nah jadi menurutnya menurut saya sekarang ini sudah lebih banyak orang yang uh, lebih ke arah biological control uh, dan mengurangi pemakaian tadi ya insecticide gitu. Betul banget, itu bahkan menurut saya itu penelitian yang sangat bagus. Teman-teman ya. di Satu Tropis <gck> yang melakukan penelitian tersebut dan hasilnya sudah publish ya, saya rasa di apa, New England ya, New England Journal atau uh, hasilnya, di itu pilotingnya kan di kota Jogja. Jadi dilakukan <tose> apa clinical trial, ada wilayah-wilayah, wilayah, yang diberikan uh, tadi ya disebarkan nyamuk yang ya dan yang tidak ternyata uh, hasilnya menunjukkan bisa menurunkan uh, apa <coughs> insidens ya uh, kejadian uh, cukup lumayan ya cukup bagus ya efikasinya di atas 70% juga uh, hospitalisasi di wilayah yang disebarkan nyamuk berwabah ya nah, memang eh uh, saat ini masih terbatas ya jadi kita juga sudah me, apa, menyampaikan e, hasil yang bagus ini ke kementerian tetapi yang mungkin <tuh> mempertimbangkan ya kan memang harus harus ada studi-studi awalnya juga ya e, tapi saya rasa ini apa potensial ya hmm. untuk diadopsi di wilayah lain yang wilayah-wilayah Uh, tertentu yang memang memiliki sumber daya yang memadai untuk mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Jogja dan berhasil. Gitu. Oke. Uh, sekian saja dulu obrolan kita tentang dembahan berdarah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.